Sepanjang jalan kenangan Kita akan selalu bergandeng tangan Sepanjang jalan kenangan kupeluk diriku mesra Di awal bulan itu Menambah indahnya Malam syaju Sengaja aku datang ke kotamu Lamanian tidak berusaha Ingin diriku Mengulang kembali Berjalan-jalan Bagai hari lalu Meski diriku Kini telah berdua Dirimu pun Telah berbeda Nah namun kenangan panjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku Sepanjang jalan kenangan kita akan selalu bergandeng tangan Sepanjang jalan kenangan ku peluk diriku mesra Hujan gerintik-rintik di awal Nikmatnya malam syahdu Diriku kini telah berdua, dirimu pun telah berbeda. Namun, kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita akan selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan Kupeluk diriku mesra Hujan gerintik-rintik Di awal bulan itu Menambah nikmatnya malam syardu Sepanjang jalan kenangan Kita akan selalu bergandeng tangan Sepanjang jalan kenangan kepolu Diriku mesra Hujan gerintik rintik Di awal bulan itu Menambah nikmatnya Malam syahdu Menambah nikmatnya Malam syahduh Menambah nikmatnya jadi.